Halo teman-teman nah, Ini pada kesempatan hari ini Kita menemukan mainan yang sangat kotor nih teman-teman Waduh kotor sekali mainan ini ya Oke teman-teman Mari kita bersihkan mainan ini ya Supaya gak kotor lagi Kalau teman-teman punya mainan yang kotor Jangan lupa dibersihin ya teman-teman Yaudah aku mau ambil wadah dulu ya teman-teman untuk membersihkan mainan ini, oke? Okay? Nah, aku udah dapet nih ember buat memasukin mainan yang kotor, teman-teman. Kita masukin satu persatu ya mainan ini ke dalam ember. Kita mulai dari ini dulu ya. Nah, ini kotor banget ya, teman-teman. Uh, satu, dua, tiga, empat, lima. Tujuh Delapan Sembilan Ada sembilan mainan Yang akan kita bersihkan ya teman-teman Oke kita lanjut Sebelum lanjut jangan lupa Subscribe channel ini ya teman-teman Like dan share Kalau perlu teman-teman Terima kasih ya Kita lanjut ke pembersihan. Halo teman-teman Nah kita Udah diebak sama mainan yang kotor teman-teman Lihat ini Kotor banget ya Sampai-sampai Nggak -sampai terlihat jelas ini bentuk apa mainannya teman-teman Oke Kita bersihkan sekarang Kita mulai dari ini teman-teman Apa ini teman-teman Ayo kita bersihkan teman-teman Nah Biar supaya kelihatan teman-teman Kita lihat Kita pakai ini ya Pakai namanya sikat teman-teman Oh namanya Batman teman-teman oke kita sikat teman-teman supaya dia bersih nah, kita sikat ya teman-teman oh kakinya teman-teman oh kotor sekali ya teman-teman kalau kamu punya mainan di rumah jangan lupa sering-sering dicuci ya teman-teman supaya terawat supaya bersih supaya nggak kotor kayak ini teman-teman nah kita kakinya ya teman-teman Hmm, kita mulai sikat kakinya teman-teman nah, kayaknya belum terlalu bersih nih teman-teman uh, kita sikat lagi teman-teman uh, kalau kamu punya mainan jangan lupa dirawat ya teman-teman nah, kayaknya lumayan bersih nih teman-teman kita udahin aja dulu ya nah, kita permainan batunya sudah kita cuci teman-teman oke, mantap kita taruh sini nah, ini apa ya teman-teman nih, lihat Kotor banget teman-teman. Nah, kita cuci. Yuk. Nah, oh ini udah kelihatan teman-teman. Ini nampaknya mobil, truk. Oh kita cuci dengan ini ya teman-teman. Nah kita bersihkan, bersihkan. Oh kotor banget teman-teman. Siapa nih yang punya mainan truk di rumahnya? Boleh dong, komen. Oke okay. kita cuci menggunakan air ya teman-teman. Dan kita jangan lupa menggunakan sikat juga. Oh, kayaknya sudah bersih teman-teman. Udah ya. Saat dua. Ini apa teman-teman? Kayaknya kok bentuknya tidak asing ya. Uh, ini saya kira ikan teman-teman. Kita langsung cuci aja ya. Nah, ternyata benar teman-teman. Ikan koi atau ikan koi atau ikan mas ya teman-teman. Warnanya kuning teman-teman. Bagus sekali nih. Wow. Kita cuci. Nah, udah bersih teman-teman. Oke, udah dapat tiga. Ini apa ya teman-teman? Hmm, kira-kira ini apa teman-teman? Kira-kira, hah? Oke, kita cuci ya teman-teman. Oh, udah kelihatan teman-teman. Nampaknya ini siapa yang bisa tebak? Ini siapa coba teman-teman? Siapa yang bisa tebak? Ayo tebak. Ini Gani teman-teman, Gani teman-teman, lihat ini Gani teman-teman. Kita cuci lagi teman-teman, sampai agak bersih sedikit. Oke teman-teman, oke udah bersih, oke. Lalu yang ini teman-teman, mobil. Siapa nih kita cuci lagi teman-teman? Wow kotor sekali, wah, wow oh, kotor sekali teman-teman. Kita cuci teman-teman. Uh, kita menggunakan sikat Yang sudah tidak terpakai teman-teman Jangan sampai sikat masih digunain teman-teman Terus dipakai untuk bersih mainan Hah, nggak boleh Jorok itu namanya teman-teman Nah kita sikat lagi ya Tuh belakangnya depannya bannya Kita sikat dengan bersih Walaupun agak kotor sih teman-teman Hehehe Udah bersih teman-teman Nah ini yang kecil-kecil ya teman-teman nah, ini yang kecil-kecil kita bersihkan Ini apa ya Oh ini mobil polisi teman-teman Oh kita cuci lagi Lagi-lagi kita cuci teman-teman Nah kita cuci Cuci Cuci Sampai bersih teman-teman Oke teman-teman Nah sudah teman-teman Lanjut ke mobil ini nah, ini kayaknya mobil Enggak perlu diragukan lagi, nih teman-teman. Ayo, -teman. nah, mobil apa ini? Ini adalah benar mobil kodok. Mobil kodok kita cuci, teman-teman. Nah, kita cuci sampai bersih. Nah, kita cuci, kita cuci, kita cuci, kita cuci. Hmm. Udah, teman-teman. Ya, nah, ini mini lagi, teman-teman. Kita cuci lagi, teman-teman. Oh tadi kan mobil polisi teman-teman warna putih. Sekarang ini mobil sedan teman-teman. Uh, mobil sedan warna merah. Nah yang terakhir adalah mobil truk. Ayo kita cuci teman-teman. Wow wow kotor sekali. Wow wow kotor sekali teman-teman. Wow kotor sekali teman-teman. Wow maaf ya teman-teman ada suara motor karena kita kan jalan, teman-teman nah udah lumayan bersih teman-teman oke okay. uh, kita cuci lagi teman-teman oke okay, teman-teman semua mainan sudah tercuci uh, semua mainan sudah tercuci ya teman-teman oke okay, teman-teman Wah, sudah tercuci semua teman-teman mainannya teman-teman. Ada Batman, ternyata nih Batman teman-teman. Uh, Batman dan Gani, si Gani ada si mobil oren, ada si truk, ada si ikan-ikanan. Dan ada mobil truk pick up ya teman-teman. Dan ada mobil polisi. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari si Keren Boy. Nantikan kelanjutan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh